Assalamualaikum sobat jumpa lagi di akad channel 89. Oke, di video kali ini kita mempunyai sebuah cuka ya, teman-teman ya. Nah, ini cuka makanan. Jadi juga ini bisa kita fungsi menjadi barang yang berguna nantinya, teman-teman ya, ya. Nah, selain fungsinya untuk makanan, jadi fungsi juga ini ada fungsi lainnya juga ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membagikan apa sih fungsi dari cuka ini selain dari untuk makanan? Oke, di sini langsung saja kita simak videonya. oke teman-teman, jadi di sini sudah kita siapkan cukanya dan satu lagi ini kita siapkan daunnya teman-teman ya. Nah, ini wangi sekali jadi ini akan kita gunakan untuk sebagai pewangi ya teman-teman ya nah ini sangat efektif ini sangat murah teman-teman nggak perlu kita cari mahal oke yang ketiga kita gunakan apa ini teman-teman ya bekas pewangi ya teman-teman bukan -teman. parfum jadi teman-teman bisa cari ini atau bisa gunakan parfum-parfum bekas ya teman-teman ya yang sudah habis atau sudah kosong. Nah, oke okay, di sini langsung saja akan kita buka dan kita isi keduonya teman-temannya. Nah, ini langsung saja kita gunting. Nah di sini kita menggunakan daun ini untuk pewangi ruangan ya teman-temannya. Untuk pewangi ruangan juga bisa. Untuk parfum juga bisa teman-temannya. Nah ini langsung saja kita masukkan. Ini kita masukkan, kita masukkan saja semua teman-teman ya. Nah sampai habis. Oke, ini mantap sekali ini jadi teman-teman ya. Nah ini sudah habis. Nah seperti ini isinya, isinya cukup sedikit. Di sini bisa kita tambahi air ya teman-teman. Nah kita tambahi air seperti ini. Tidak perlu banyak banyak, sedikit saja teman-teman. Nah, oke, kita tambah sedikit lagi. Oke, nah masih kurang oke dan ini mantap tidak perlu banyak banyak teman-teman nanti wanginya jadi kurang nah seperti ini oke di sini kita tambahi juga teman-teman ya nah seperti ini jadi juga ini fungsinya untuk penguat aroma untuk penguat wanginya teman-teman ya nah. oke langsung saja di sini akan kita kucek kucek Nah, kita pucuk-pucuk seperti ini. Kita dua-dua seperti ini supaya dia merata. Oke, nah ini mantap sekali, teman-teman. Racikan dari daun dan cuka ini, nah mantap sekali. Oke, hmm, oke, okay. okay, setelah ini merata, langsung saja ini akan kita praktekkan bahan racikan dari daun ini dan cuka, ini teman-teman, ya ini jadi bisa kita fungsi sebagai pengganti parfum ya, temennya -temen nah seperti ini enggak perlu kita beli parfum mahal-mahal yang puluhan ribu sampai ratusan ribu cukup 5.000 saja ini sudah wangi sekali teman-teman mantap sekali ini tidak galau dengan parfum-parfum yang klasik atau eksklusif ya teman-teman nah ini mantap sekali jadinya oke okay. selain dari gunanya untuk parfum jadi di sini gunanya untuk wangi ruangan juga bisa teman-temannya. nah seperti ini kita cari bagian tirai-tirai yang menggantung-gantung seperti ini nah supaya ruang kita bisa wangi ini kita semprotkan saja seperti ini oke mantap sekali ini wanginya sudah terasa ya teman-teman nah jadi ruangan kita terasa segar terasa wangi tanpa bau apak lagi ya teman-teman nah oke mantap sekali ini Oke di sini juga kita semprotkan sekitar rumah kita sekitar ruangan kita yang ada kain yang menggantung-gantung tirai-tirai menggantung di depan pintu semprotkan aja seperti ini teman-teman pasti ruangan kalian akan menjadi wangi dan segar Oke mantap Oke teman-teman sekian video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sampai tidak ketinggalan video kami selanjutnya Oke ini mantap Terima kasih